Uh, sebuah berita, nah, nanti kita bahas kawan ya. Nah ini judulnya adalah Soekarno Akui Morangkul PKI, ini dari Demokrasi News ya. Nah coba saya bacakan selengkapnya kemudian kita bahas apa kaitannya gitu kan. Nah, Presiden Soekarno, atau Bung Karno, sewaktu Orde Lama mengaku merangkul Partai Komunis Indonesia karena dianggap unsur yang hebat dalam penyelesaian revolusi Indonesia. Menggabungkan menjadi satu semua tenaga-tenaga revolusioner progresif, ya, di dalam kerangka politik yang demikian itu, maka sebenarnya bukanlah satu barang yang aneh bahwa pemerintah Republik Indonesia merangkul kepada PKI bahwa saya sebagai mandataris daripada MPRS merangkul PKI, bahwa saya sebagai pemimpin Repolisi Indonesia merangkul kepada PKI, kata Soekarno saat pidato di Kongres ke-7 PKI yang tersebar di Youtube. Soekarno memuji PKI sebagai partai yang besar dengan anggota berjumlah 3 juta dan simpatisan 20 juta serta konsekuen dalam progresif revolusioner. Siapa yang bisa membantah PKI unsur yang hebat dalam penyelesaian revolusi Indonesia ini? Tadi telah disitir oleh kawan Aidit. Apa sebenarnya menurut saya PKI menjadi besar? PKI Ndoro, Ndoro itu, lihat tangan saya. Loh, menjalar, menjalar, menjalar, menjalar. PKI menjadi kuat. PKI sekarang beranggotakan 3 juta. Simpatisannya 20 juta. Apa yang sebab jadi demikian? Ia oleh karena PKI adalah konsekuen progresif revolusioner, papar Soekarno. Kata Soekarno, semua kekuatan progresif revolusioner harus digabungkan untuk menyelesaikan revolusi Indonesia. Nah, sudah barang tentu saudara-saudara, saya yang berpendapat bahwa revolusi Indonesia ini tidak dapat diselesaikan jika tidak digabungkan menjadi satu semua, semua tenaga progresif revolusioner. Jelasnya. Saya merangkul PKI, saya berkata, PKI ya sanaku, yo kadangku, Yen mati aku meluk kelangan. Artinya, PKI itu saudaraku, jika PKI mati aku juga merasa kehilangan. Di dalam segala Republik Indonesia, ya bagian Malaysia, ya bagian berdekarinya ekonomi, ya bagian kedaulatan politik, ya bagian kepribadian kebudayaan. Selalu so, PKI adalah berdiri di barisan yang paling depan daripada barisan Indonesia ini. Karena itu pun saya tanpa tedeng aling-aling. Ya PKI kenen dulurku. Kenen dulurku. Ya sanak ya kadang. Yang mati aku sing kelangan. pungkasnya Nah itu beritanya kawannya. Baik ini kan. oh PKI ini pada saat belum ada pemberontakan PKI di tahun 65. Artinya negara Indonesia masih dalam keadaan damai seperti di masa itu Jadi belum ada eh, pemberontakan Yang dianggap pemberontakan ya. Kemudian terjadilah pemberontakan Puncaknya adalah Terbunuhnya tujuh jenderal ya revolusi Nah ini adalah sebuah peristiwa kelam bangsa kita Bangsa kita Yang tidak boleh terjadi lagi di masa datang Yang mana PKI ini adalah sebuah organisasi atau sebuah partai politik di masa itu. Nah, biasanya setiap uh, akhir ya, akhir bulan September ini ramai ya, menjelang bulan September ramai dibicarakan. Nah, yang jelas di sini uh, yang masih pro kontra bahwa ternyata memang Bung Karno mengakui bahwa uh, merangkul PKI karena memang di masa itu adalah PKI belum dilarang oleh eh, bangsa Indonesia, belum. Jadi ini sebelum kejadian tahun 65. Jadi sebenarnya di masa itu tidak ada masalah. Karena di masa itu. Nah, puncaknya setelah tahun 65 setelah terjadi ribut masa kelam, ya, PKI, Partai Komunis Indonesia menyebarkan ajaran komunis-leninisme, ya, kemudian gugurlah tujuh pertangan revolusi kita, yaitu tujuh Januari. Kemudian saling baku hajar ya, PKI, membunuh yang non-PKI, yang non-PKI membunuh yang PKI, ya, dan tidak sedikit ulama dan santri serta pejabat-pejabat di masa itu dibunuh oleh PKI. Dan begitu pun sebaliknya, tidak sedikit ya, simpatisan atau anggota PKI yang terbunuh. Jadi kita berharap kawan di masa-masa. Yang akan datang ini tidak ada lagi peristiwa yang seperti yang terjadi 65. Di dalam TAP MPRS, ya TAP MPRS eh, 1966 sudah jelas bahwa PKI terlarang di Indonesia. Itu karena ada TAP MPRS. Jadi kepada saudara saudaraku yang masih mau membangkitkan lagi atau terkait PKI yang berhentilah Karena itu dilarang oleh negara. Ya dilarang oleh negara. Jadi kepada saudara-saudaraku sesama anak bangsa Indonesia yang menuduh karena kebetulan mungkin keluarganya terlibat PKI, sudah itu, itu adalah masa lalu. Mari kita sama-sama membangun bangsa ini sesuai dengan keahlian ya masing-masing, cara masing-masing, tanpa harus bermusuhan, tanpa harus bermusuhan. Ya bangsa ini sangat berselar, jadi kita harus bersama-sama. Tidak perlu lagi kita mengkelompokkan diri. Tidak perlu lagi kita saling menghujat. Yang jelas, kita adalah sesama anak bangsa Indonesia yang yang hidup di Raja Masa. Masa lalu itu adalah sejarah yang sejarah yang baik kita lanjutkan. Yang sejarah kelam yang tidak baik itu tidak boleh kita lanjutkan. Cukup untuk dijadikan sebuah pelajaran bahwa sejarah kelam itu tidak baik. Ini kawan, jadi sudahlah ya, tidak perlu lagi ada ungkit-ungkit uh, mau mendirikan apa, mau membangkitkan lagi PKI, tidak ada. Jangan, karena pasti ribut lagi bangsa ini kawan. Dan bukan mau kita kenal sebagai seorang sang proklamator, ya sang proklamator, bangsa ini termasuk Bung Hatta, itu adalah Bapak bangsa, Bapak bangsa Indonesia yang dulu berjuang bersama dengan Jenderal Sudirman, para ulama, para santri, TNI, ya Polri, seluruh Indonesia dari berbagai suku, agama, ras, etnis, golongan semua ikut bahu-membahu bagaimana bangsa ini bisa merdeka pada tahun 1945 kemudian dilanjutkan untuk mempertahankan kemerdekaan hingga 1949. Ini sejarah kawan Terima kasih, baikkan videonya.